Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, bila serta seluruh lovers dimanapun kalian berada, divotiv kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti kecil dan Rizky Billar.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 Tanggahan dari akun Instagram Yosong ya, yang belum tentunya uh, ke akun ini wajib nih untuk mendukung realistik persahabat ya. Yuk kita support yang terbaik untuk laki, kita Bumil cantik, bumil Sultan, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Dede dan Baby Amin, ya, si kita <laughs> selalu diberikan kesehatan, Amin. Masya Allah banyak tiap tersendiri dengan sama-sama cantik, luar biasa Masya Allah, terutama idola kita ini Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran Dan selalu diberikan Tentunya kesehatan Dan berikutnya kita lihat juga Para sahabat ada unggahan Yang mari sini uh, Tentunya memposting sebuah Postingan fans yang sangat luar biasa dari Leslar yang ada Lovers, Lesti Lovers Leslar Lovers Indonesia Leslar Lovers World dan Leslar Entertainment bersama kita kuat nih bersahabat ya yuk idola kita tidak serendah pemikiran buruk kalian bersahabat ya yang netizen suka nyinyir di balik kesabaran pastinya ada tentunya kekuatan dari tim fans yang sangat luar biasa, selalu mendukung, selalu kompak, dan solid. Persahabatnya mendoakan, mensupport, dan menjadi garda terdepan idola kita, Leslie dan Rizky Pilar. Diunggah kembali, persahabat telah mengukur Leslar, Anies Kermahmul, Kalimantan Kekin, dituliskan dalam postingan tersebut. Kami akan selalu kompak, akan selalu kokoh, dan akan selalu ada untuk masalah idola. Wow, Masya Allah, bangga ya Terima kasih untuk kekompakannya ya. Let's love lovers, let's love lovers Indonesia, dan we love lovers Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan semoga kedepannya kita semua semakin kompak dan semakin membuktikan bahwa adalah tentunya fans yang selalu cinta damai. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Idola kita Dede Alasti dan Kakaristi Bilar Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan yang sangat positif Salah satunya dari akun instagram Mika.mini.16 Mengatakan, ia benar banget Kita akan jadi akar yang kuat Buat support Les Lardu Persahabatia ya. Ini yang membuktikan bahwa Idola kita ini banyak yang selalu sayang Banyak yang mendoakan Persahabatia, ya. yuk sama-sama kita harus tetap kompak dan solid Untuk dedek dan kakak Pilar Selanjutnya para sahabat Kita lihat juga ada sebuah unggahan Dari instagramnya Pengacara kakak dan dedek Lesti para sahabat ya, di sini Kak teo Mengunggah sebuah kalimat somasi Katanya para sahabat. ya Ini ada sebuah penjelasan dari kalimat Atau kata somasi Somasi merupakan terjemahan Dari Inge brickle Stealing Dan adalah Sebuah teguran Terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum, tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu. atau menghentikan sesuatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Ini persahabat, ya. Yuk kita doakan mudah-mudahan dilancarkan untuk Pak Pengacara Lanjutkan terus persahabatnya Jangan kasih kendor, jangan kasih ampun Untuk orang-orang yang selalu sirik dan memfitnah Apalagi mencari sensasi kepada Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabat sini, Tentunya banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Mimi Andika Kabay Hajar Pak Sikat yang nyebar fitnah kata itu Mantap banget yang luar biasa selalu kompak terus Untuk mendoakan yang terbaik Untuk dan Kakak Bilar Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram SM12980212019 Sekalian medianya juga Yang selalu mengasih wadah bagi para pembenci katanya tuh persahabat ya wow masya allah banget yang lanjutkan pak tuh luar biasa dari ide simpel mudah-mudahan tentunya dilancarkan semuanya dan dipermudah amin berikutnya kita lihat juga ini ada sebuah unggahan persahabat ya ini ada sebuah unggahan ibu Rosmala Dewi ketika di kota Medan nih tentunya dalam video ini Pak sahabat ya kita merasa bahagia dan bangga kepada seorang rizki pilar ini yang selalu menghormati yang selalu sayang terhadap kedua orang tua tercinta terutama ibunda Pak sahabat ya yang mana di sini ibunda ditempatkan di hotel yang sangat luar biasa mewah di Medan wow masya Allah banget selalu memuliakan kedua orang tua Mudah-mudahan barokah berkah untuk kakak Rizky Bilar diunggah kembali momen ini Oleh akun sahabat Skeles sekalian ada kalimat yang dituliskan Masya Allah selama kita masih memuliakan orang tua kita Jangan pernah takut terjekimu akan diputus oleh manusia Karena doa orang tua khususnya ibu akan jauh lebih cepat menembus sampai langit ketujuh. Masya Allah luar biasa Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan yang diberikan juga dari akun Mama Skor Alta mengatakan Masya Allah, Tabrakallah Si anak baik, anak soleh Yang sayang sama keluarga Luar biasa bersahabat ya Makin bangga sekali mengidolakan Lesti dan Pilar. Selanjutnya kita lihat juga dongeng terbaru dari dedek Lesti Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Yang mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaan dengan keluarga besar Wow, terlihat sangat Bahagia banget ya tentunya Dede Lesti dan keluarga Ekspresi ayah kejorah pun gemes banget nih persahabat ya <laughs> Luar biasa juga nih Semakin bangga kepada idola kita dan kita lihat di sini ada kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh Dede Lesti. Mereka yang tidak pernah nuntut apa-apa, mereka yang suka marah kalau ada salah mereka yang selalu mengingatkan jika ada lupa Mereka yang selalu ada di dalam suka maupun duka Rendah atau jelek di mata manusia Orang tua selalu mengajarkan untuk selalu terus belajar Supaya tidak rendah di mata yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Mapa sebentar lagi mama sama bapak punya cucu pertama Masya Allah banget persahabat ya Abang bentar lagi A.A. Ya, sama Abang punya penakan pertama Husnuzan insya Allah selalu melindungi kami Allah Maha uninga. Masya Allah banget bersahabat ya Allah Maha melihat Allah Maha mendengar Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran Dan ketabahan untuk tidak lesti Menghadapi banyak sekali cobaan di mana-mana berita tentang Leslar semakin booming bersabda ya dalam pusingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan yang luar biasa juga dari Kak Septi Siregar 17 mengatakan semangat dede rendah di mata manusia belum tentu rendah di mata Allah ini luar biasa dukungan supportnya dan berikutnya juga ada Bang Putra berkomentar semoga Allah selalu melindungi Dede dan keluarga serta kita semua di sini Amin tentunya pastinya para ya selalu mendoakan yang terbaik dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari orang-orang yang jahat dan tidak baik kepada kita dan kita lihat juga ada komentar dari ayah kejiora nih para ya Amin ya Allah kata ayah tuh masya Allah banget yang luar biasa sudah terbukti bahwa Dedek Alamsi kejiora itu dilahirkan tentunya dari orang tua yang Mengerti agama para sahabat, ya. Dan selanjutnya juga Para sahabat, kita lihat nih Ada momen spesial terbaru dari Kak Nova ya. Diunggah nih momen keluarga Ada Ibu Rosmala Dewi nih Lagi berikfes katanya tuh. tuh Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat Pokoknya untuk idola kita dan keluarga Besar kakak dan dedek lesti